Nah, banjir di tempatnya di, di desa Agung bisa Sukot Agung jembatan Haruai Kabupaten Tabalong lah ada kawah dilalui motor ada mati sepinggang sepinggang dalamnya mobil ada lalu juga nah jadi kekawanan yang mulai Tanjung Hendak ke hendakah hendak ke Wirang, ada kawajil di sini, jalan lain aja. Hendak. Nah, dalam banget, lah Nah, nah. nah kita akan mengambil, akan membeli pulang Malam tadi dalamnya ini. Kemarin semalam gak ada apa-apa masih Hele. Kemarin kemarin ada apa-apa Ada dalam kayak ini. Nah.